Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya tetap baik, tetap sehat, dan sukses selalu Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Kalau yang kemarin ini... Saya memberikan tutorial tentang membuat daftar isi yang otomatis, ya teman-teman. Yang video kemarin, nah sekarang saya mau membuat tutorial tentang daftar membuat daftar isi yang manual. Mungkin teman-teman ada yang bingung, ya. Kalau otomatis ada yang biasa manual gitu, maka ini mungkin bisa teman-teman pelajari langsung saja ya ini susunannya seperti ini ada kata pengantar teman-teman ketik dulu seperti ini diatur spasinya satu setengah nah setelah itu kita mau membuat titik-titik itu, teman-teman. Caranya kita blok dulu. Lalu nah, di sini yang left tap ini, kita pilih yang left tap karena ada pilihannya banyak ini. Teman-teman pilih left tap. Lalu taruh left tap di sini. kira-kira -kira saja segini segini teman-teman. Nah setelah itu teman-teman klik dua kali di ini, left ini. Se nah sampai muncul ada menu seperti ini. Itu ini ini ini, ini tadi klik dua kali ya teman-teman untuk memunculkan menu ini. Jadi ini diklik dua kali. Nah, akhirnya, akhirnya muncul menu seperti ini. Nah ini gunanya untuk memberi titik-titik otomatis yang di sini untuk memberi halamannya. Kita beri yang ini aja. Kita pilih yang ini. Yang lainnya teman-teman nggak -teman usah dirubah. Langsung memilih titik ini yang di tengah, ini yang di bawah aja. Ini garis yang di bawah. Setelah dipilih ini, lalu di set. Set. set. Setelah itu, oke. Okay nah, cara otomatis munculan teman-teman ini, nah, kalau saya hapus di nah, otomatis jadi lurus, rapi ya nah, setelah ini sudah kita blok lagi kita ambil tab yang right tab yang right tab, yang kanan untuk penomorannya biar rapi Gratis ini, nah, sudah. Nih. Ini untuk penomorannya, nah, ini sudah jadi. Misal, ini kata pengantar, ini ditap ya, teman-teman. Jangan manual ya, ini sudah disetting seperti ini. ini. Tadi sudah setting jadi teman-teman tinggal tap, nah, langsung otomatis terus. Waktu nomornya di ditap, nah, itu misal isi satu kata pengantar, isi satu daftar isi dua, nah jadi kan rapi kan teman-teman kesana ini, terus ini bab 1 elemen satu, nah ini biasanya latar belakang rumus masalah ini ada Numbering nya ini kita kasih misal A saja A B C A seperti itu nah jadi A B ini misal masih di halaman satu biasanya ini tap lagi halaman satu lagi nah, selanjutnya ini misal halaman dua nah ini ini masuk sub-subnya kita pilih sama seperti tadi numbering. Kita kliknya teman-teman, di blok dulu. Nah ini pilih numbering nih. Ini bisa teman-teman pilih a kecil atau b ya ini kan sub-subnya kita pilih yang besar aja. Nah kira lurus a b c d nih. Tinggal nomorin saja teman-teman. Misal ini halaman 4 ini 7 ini 12 16 nah seperti itu nah, ini misal 20 20 20 20 lagi ini 21 nice. nah ini sama di numbering caranya sama di blok dulu lalu numbering ini api ah nah, rapi kan teman lurus. Jadi misal ini sama sama nomornya, halamannya banyak ini jadi ke kiri ya teman. -teman. Sama sama ini 200 nah, ini kan rapi kan sana tadi pakai ini yang ini left right yang right teman-teman tap -teman. right nah kalau yang ini titiknya ini pakai ini left tap teman-teman klik 2 nah pilih ini coba aja sama-sama kita ganti kalau teman-teman pengen tahu coba diganti nah ini garis set oke okay. ah ya kan ganti terus yang ini coba ganti yang tengah nah, set nah seperti itu ini tengah nah biasanya seperti biasanya ini di saja set oke okay. sudah jadi api ya teman teman nomornya ini, ini biasanya coba nah, di blok ini juga ini yang pokok-pokoknya di blok ini ini dan ini nah sudah jadi nah seperti itu teman-teman pembuatan daftar isi secara manual mungkin sekian ya teman-teman video kali ini ya mungkin Memang singkat ya nih, mudah. Eh, Moga-moga teman-teman semua bisa paham dan bisa menerapkannya. Sekian tutorial kali ini ya teman-teman. Dukung terus serba-serbi channel dengan cara subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pada teman-teman semua yang sudah subscribe Dan mengikuti channel ini Sampai jumpa Di video saya Yang selanjutnya Salam dari saya Serba Serbi Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh